terbaru, terupdate, dan terhangat seputar terulis lah, Baiklah, bersama selari manapun, kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini, bang. Mimin akan memberikan informasi dan cedokan vitamin baru di persahabatia seputar idola desa. kita, Mega, pertama kita lihat juga persahabat yang sebelumkan spesial dari Dede Alasti yang merepost kembali unggahan dari KRI Vivi yang memposting sebuah postingan foto bareng Dede Alasti ke Senyumnya selalu membuat kita bahagia, bersahabat ya. Dan kita lihat, Kak Rifi ngetik nama Lesti Kejora tuh persahabat Ya sepertinya sih, Kak Rifi lagi kangen banget sama Dede ya Masya Allah, mudah-mudahan mereka selalu sehat dan selalu bahagia Unggahan tersebut pun ini dari kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan Ada kalimat cancel yang dituliskan dalam postingan tersebut Wanita-wanita tangguh katanya tuh memang luar biasa Dede Lesti adalah Wonder Woman Wanita hebat, wanita yang sangat luar biasa Dalam pusingan tersebut juga banyak tanggapan Banyak dibanjari komentar yakni dari akun Instagram Kasihrundot, Kasihrundot, 92798 Mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah bahagia sekali Sehat-sehat bunda Dede Utun dan Kak Rivi. Katanya itu masya Allah banget Yang Mudah-mudahan selalu banyak orang baik Yang mendukung, yang mensupport idola kesayangan kita Selanjutnya dokumental ini diberikan dari akun Gina590 mengatakan Kak Rivi lagi kangen love love love pas labangnya persahabat ya. Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Sanem Anskor Azora Anskor Putri mengatakan Mbak Rivi yang baik Kelab sama dede yang baik, masalah banget ya Mudah-mudahan tentunya mereka selalu diberikan kesehatan Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan dari akun info pemburu biasiswa Ini mengunggah sebuah postingan kawar terbaik Dede Alasti Kejora Titik balik Alasti Kejora, 22 tahun sudah jadi Crazy Rich Katanya Masya Allah banget para sahabat ya Memang luar biasa, kita lihat slide berikutnya yang pertama persahabat keluarga suportif Selalu merasa bersyukur menjadi crazy rich di usia muda Tidak mudah loh sobat inspirasi Perempuan kelahiran 5 Agustus 1999 ini Pernah tinggal di rumah sederhana yang berdinding anyaman bambu Orang tua Lesti saat itu adalah pedagang mie ayam Setelah sukses sebagai pedagang muda Dirinya berenovasi gubuk kecilnya tanpa menghilangkan mie ayam Wow luar biasa banget persahabat ya Dan yang kedua kita lihat Sabar, pernah jalan kaki ke lokasi syuting. Bersahabat ya, di usianya yang belum genap 16 tahun, Lesti berhasil memenangkan kontes pencarian bakat di Indosiar The Academy. Tak banyak yang tahu setelahnya, Lesti sempat berkeliling ibu kota demi mendapatkan tempat tinggal di awal karir, hingga tinggal di sebuah indekos bersama sang ayah dan harus jalan kaki ke lokasi syuting. Dan kita lihat juga ke yang Selanjutnya, ketiga, Love Profile Dari kontestan hingga jadi juri Wow, masalah banget persahabat ya Menyedang sukses Leslie Gejora ini juga makin sering tampil bernyanyi di layar kaca Beraneka ragam acara, kerap mengundangnya sebagai bintang tamu Terbukti, dirinya semakin diperhitungkan di industri musik dan dut Indonesia Dulunya menjadi kontestan, ini ia didapuk menjadi juri dalam Lida. Liga Dangdut Indonesia 2020 bersama para pesohor lainnya. Dan slide selanjutnya yang keempat, Never Stop Learning, Lesti dan segudang prestasinya. Persahabat ya Allah banget nih dia Lesti. Tak hanya cantik, ia juga perempuan dengan segudang prestasi. Beberapa diantaranya adalah juara satu The Akademi South Indonesia 2014, juara 2 The Akademi Asia 2015, SCTV Musik Award 2015 ke lagu dangdut paling ngetop. Dangdut wanita tercantik kelima di dunia versi Top Beauty. Wow, luar biasa persahabatan yang dan kita lihat yang kelima ini ada tentunya semangat kuliah meski sempat tak Lulus Matkul Inggris, katanya tuh wow, luar biasa nih. Ya, persahabatan ya. dan tentunya yang keenam jadi Crazy Rich di usia belia, harta kekayaan wanita ini sudah. Bisa dipakai untuk membahagiakan kedua orang tuanya meski masih belia. bundi pundi tersebut didapat dari berbagai sumber. yakni dari menyanyi dengan honor paling tinggi menyentuh ratusan juta. Masya Allah banget ya. Endorse dengan tarif sekitar 1 atau 200 juta. Juri dengan bayaran ekstra. Youtube dan pastinya bisnis dengan brand Lasty Daily dan Purnama Beauty. Enggak heran kalau kekayaannya terus mengalir nih. Masya Allah banget nih persahabat ya. Dan selanjutnya nikah muda dengan mahar fantastis Tuh persahabat ya Alhamdulillah tentunya sudah mendapatkan pasangan yang sangat luar biasa baiknya Leslar, sapaan akrab pasangan Rizky Bilar dan Lesti melangsungkan pernikahan pada 19 Agustus 2021 Hal ini pun turut ramai diperbincangkan di Twitter dan hashtag takdir cinta Leslar Masya Allah bangga persahabat ya semakin bahagia dan semakin bangga dan kita lihat juga nih akan slide berikutnya persahabat ya Lesti kejuaraan ini tersenyum dengan ikhlas Teruslah menebar hal positif kebaikan belajar Terus menjadi orang yang lebih baik Jangan lupa bahagia itulah kalimat yang luar biasa dituliskan oleh Dedea Lesti Di laman askun tentunya Instagram pribadi miliknya Masya Allah banget ya Alhamdulillah Kita semakin bahagia dan semakin bangga kepada idola kesayangan kita ini dan selanjutnya juga persahabat kita lihat nih ada info dari Ibu Harsiwi Ahmad, jangan lupa tujuh hari lagi bakal ada acara yang sangat luar biasa di Indosiar, yakni menuju malam anugerah lembaga sensor film 2021 nih persahabat ya. Sudah tahu pastinya pada malam anugerah lembaga sensor film 2021 nanti akan bertebaran bintang atau artis tanah air dan dimeriahkan oleh kotak band. Padi, Piologi persahabat ya dan Leslat, lesti kejarah Rizky Bilar tuh, wow. Inilah <gifat> kita akan tampil di atas panggung Indosiar, Tentunya yang sudah kita rindukan, masya Allah mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya sehat dan semuanya diberikan kemudahan, Amin. Yang harus Jangan lupa persahabat ya hari Rabu 17 November 2021 jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya daungan terbaru vitamin bahagia yang kita dapatkan dari delak kita langsung Tentu dari kakak Rizky Bilar Di akun Instagram pribadi miliknya Baru saja mengunggah sebuah postingan video Cute nih persahabat ya Masya Allah banget nih kakak bilang Luar biasa selalu saja membuat kita bahagia Selalu bangga aduh cute banget romantis Membuat kita semakin tentunya dibuai kemesraan juga yang selalu diberikan selama Allah bersahabat ya Banyak dibanjiri komentar Banyak dibanjiri respon yang sangat luar biasa dari para fans Yakni dari akun Instagram Love underscore Leslar mengatakan Titanus, gini amat, idola gue Untung sayang, sehat-sehat selalu ya Kalian bertiga kesayangan kita Masya Allah, bangga persahabat ya Ternyata, tentunya dibalik keromantisan Ada kegesrekan yang selalu aja Dilakukan oleh Leslie dan billar Perhatikan di akhir-akhir Persahabat ya, jadi Leslie sampai Tentunya nggak kuat, pengen pis persahabat ya saat kakak hanya nyanyi lagu bahasa inggrisnya nggak benar ya <guluh> Ini cute banget persahabat ya mudah-mudahan selalu sehat bahagia terus Kita masih menunggu kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya Ini dulu informasi di sehari-hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar apa yang ucapkan. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh